Maka dari itu berkaitan dengan masalah fitnah pula Rasulullah SAW bersabda Satakunu fitanun alqa'idu fiha khairun minal qaib Wal qaibu fiha khairun minal masyi Wal masyi fiha khairun minal za'i Man tasharru falaha tas tasrifhu Faman wajada fihi mal fiha maljaan au ma'adhan fal akan terjadi fitnah-fitnah tapi di mana orang yang ber, orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Duduk artinya cuma melihat. menyaksikan. Ber berbe, apa lebih baik daripada orang yang berdiri yang ikut-ikutan. Wal qaim khairun minal masih dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang perlahan. Barang siapa yang menceburkan dirinya kepada fitnah, fitnah akan memakannya. Maka barang siapa yang mendapatkan tempat berlindung ataupun bernaung, maka larirah dia mencari perlindungan. Ini kaidah yang pertama. Harus ditinggalkan. Jangan ikut ikutan. Jangan ikut ikutan. Kemudian yang kedua. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan sunnah yang mulia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjamin. Barang siapa yang mengikuti petunjukku kata Allah. Petunjuk Allah tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu yang diturunkan. Yang itu berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Wasallam. Barang siapa yang mengikuti petunjuk falail, maka dia tidak akan tersesat selamanya dan tidak akan sengsara selamanya. Karena Al-Quran adalah nur, as-Sunnah juga adalah Safi nuh. kata Imam Malik taala as-Sunnah tu Safi na tu nuh. faman Rocky bahan Najah. Waman ta'akhara anhu anha halak Al-Sunnah itu kata Imam Malik rahimahullah Safi'na tunuh bagaikan bah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam Kapal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam Faman rakibaha najak Maka barang siapa ikut naik Ke kapal tersebut dia akan selamat Waman ta'akhara takhala fa'anha gharik Dan barang siapa yang tidak mau ikut ke dalam kapal tersebut dia akan tenggelam. Berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan, dan Sunnah, Allah sudah memberikan jaminan tadi tidak akan tersesat selamanya dan tidak akan sengsara. Dan Rasulullah SAW sudah menyatakan, "Tara'ntufikum amroin bihima, kita Aku tinggalkan untuk kalian dua hal selama kalian berpegang teguh dengan kedua hal tersebut kalian tidak akan tersesat untuk selamanya yaitu kitab Allah dan sunah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Demikian juga dalam hadis Al-Irbat ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu wardah wa beliau menyatakan fa innahu may ya'ish minkum fa sayarhtilafan Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang Allah berikan umur panjang setelah aku meninggal Allah berikan umur panjang setelah aku meninggal. Rasulullah sudah alaihi wasallam menubuatkan, fa Dia pasti akan mendapatkan perbedaan, perselisihan, pertentangan di antara manusia yang begitu banyak. Yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, yang lain mengatakan D, E dan seterusnya. Maka kuncinya apa? Fa'alaikum bi Al min biha bin maka kuncinya solusinya peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnah para sahabatku pegangi betul-betul dan gigit dengan gigi geram kalian sehingga orang akan mendapatkan petunjuk. berpegang teguh dengan Alquran quran dan, dan Sunnah Tapi ingat sesuai dengan pemahaman Salaful, ummah kan Al-Quran dan sunnah saja gak cukup. Semua orang mengatakan ini Al-Quran, ini sunnah, Memba membawakan ayat-ayat Al-Quran, membawakan hadis-hadis Rasulullah Islam, alaihis, afdulsolat, Semuanya mengatakan itu, tapi yang harus kita lihat adalah pemahaman siapa yang di pegang Oleh karena itu kunci yang ketiga solusi yang ketiga sikap yang ketiga yang kita pakai untuk menyikapi fitnah yang ada adalah tholabul ilmi ulama menuntut ilmu dan duduk di majlis para ulama dan ulama yang kita belajar dari mereka adalah fil ilmi. Ulama-ulama yang betul-betul dalam pengetahuannya itu luar biasa Ar-Rosikhuna fil-ilm Ar-Rubbaniyun para ulama yang menisbatkan diri kepada alu sunnati wal-jamah Ulama dalam arti yang sebenarnya Belajar dan duduk di majlis-majlis para ulama Karena Al-Quran dan Sunnah tidak cukup Dan kita tidak bisa belajar sendiri kita tidak bisa memaknai dan memahami sendiri Harus ada orang yang mengajari Yaitu para ulama robbani Kenapa? Ketika ilmu sudah mulai ditinggalkan Ketika para ulama sudah mulai dilupakan Ketika majlis-majlis ilmu sudah mulai dikosongkan maka yang terjadi adalah kebodohan dan kita tahu tadi kebodohan merupakan salah satu sebab terjadinya dan tersebarnya fitnah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat ya taqarubuz zaman. Zaman itu waktu itu semakin dekat. Maksudnya apa? Semakin merasa dekat, terasa dekat. Ya, kita mau ngobrol dengan orang yang ada di luar pulau. Cuma tinggal macet-macet nyampe itu satu tanda kiamat ya zaman waktu itu terasa cepat jarak itu terasa dekat mungkin dulu jenengan kalau pergi dari sini ke kota lain butuh sekian jam mungkin sekarang hanya hitungan menit betul ya zaman waylah ilmi dan ilmulah ilmu dan ilmu dicabut dan fitnah itu akan muncul bertebarannya wa <Förderode figak> tadhharul lihat ketika ilmu dicabut fitnah marajalah ketika kebodohan menyebar fitnah itu yang ter tersebar fitnah itu yang yang tersebar karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan apa idza qata'a 'aninnasi nurun nubuwwati waqa'u fi dhulmatil fitan وحدثت Apabila cahaya kenabian yang tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu yang Rasulullah selalu wariskan, wariskan. Apabila cahaya kenabian yang tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu yang beliau wariskan itu sudah tidak lagi dipelajari oleh manusia. Wa paufi Mereka akan terjatuh ke dalam gelapnya fitnah wahadatsal bid'ah wal fujur akan terjadi berbagai macam amalan-amalan yang menyelisih sunnah dan juga kemaksiatan-kemaksiatan di mana-mana wa waqa'us syarru dan mereka akan saling bertike berperang satu sama sama lain maka pelajari dengan ilmu kita bisa melihat mana hak mana batil mana benar mana salah kita bisa bersikap kita bisa ber, bersikap dengan ilmu yang kita pelan, pelajari. Tapi ingat tadi, belajarlah dari orang-orang yang memang betul-betul lurus manhajnya, sahih akidahnya. Dari kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga kita harus senantiasa berkonsultasi, berkomunikasi dengan para ulama, para satriza kita. Jangan kita itu bertindak sembrono, mensikapi fitnah yang ada, mensikapi kondisi yang ada sesuai dengan istihan kita masing-masing, sesuai dengan pola pikir kita masing-masing akan rusak itu. Konsultasikan dengan para ulama, konsultasikan dengan para asadita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al Ma'akabirikum. Keberkahan itu ya apabila kalian senantiasa bersama para ulama yang kibar para ulama yang betul-betul mumpuni dalam ilmu satu kisah ada dalam, ada dua orang tabi'in berasal dari Basrah Basrah pada waktu itu tersebar fitnah yang namanya fitnah al-Qadariyah paham Qadariyah yang menafikan adanya takdir di mana mereka berkeyakinan bahwa segala sesuatu di alam raya ini terjadi begitu saja innal unuf segala sesuatu terjadi begitu saja tanpa ada campur tangan dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa adanya takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala mereka berdua bingung beliau adalah Yahya ibnu Ya'mar al-basri Yahya ibnu Ya'mar al-basri dan Humayd ibnu Abdurrahman al-basri Yahya ibnu Ya'mar al-basri dan Humayd ibnu Abdurrahman al-basri Beliau berdiri bingung dengan adanya fitnah qadariyah tadi, fitnah subuhan yang berkembang di Basrah. Maka mereka ketika menunaikan ibadah haji ke Mekah, ini kisah diceritakan oleh Imam Imam Muslim Rahimahullah taala di dalam muqaddimah sahihnya. Ya, di Kitab Iman. Kemudian mereka berdua ketika menunaikan ibadah haji sudah bertekad nanti kalau sampai di kota Madinah kita akan bertemu kita akan temui salah seorang di antara sahabat Nabi Alaihi Salat Wasalam untuk kita tanya tentang masalah ini. Ternyata begitu sampai di Madinah orang yang pertama kali mereka temui dan mereka dapati adalah Abdullah ibnu Umar, Anhu. Maka diceritakanlah fitnah ini kepada beliau, Rodhiyallohu Anhu. Maka beliau mengatakan membawakan hadis. Umar radhiyallahu anhuardo hadis yang kedua, ya hadis yang kedua kalau nggak salah di kitab al arba'in awawi hadisnya Jibril hadis Jib, Jibril tentang pertanyaan Jibril kepada Rasulullah SAW tentang Islam tentang iman tentang ihsan kemudian tentang tanda-tanda kiamat kiamat dan tanda-tandanya dibawakan hadis itu itu sababul wurudnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa hadis itu tentang kisah ini kisah kisah ini akhirnya beliau mengatakan mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka beriman kepada takdir dan umumkan kepada mereka Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku Apabila salah seorang di antara mereka meninggal dunia jangan engkau datangi jangan engkau takziah Apabila mereka sakit jangan engkau jemuk ya jangan engkau jemuk lihatlah Bagaimana mereka berdua konsultasi dengan ulama, yaitu Abdullah ibn Umar maafkan apalagi zaman kita sekarang ini tolong, tolong, tolong jangan sok pinter jangan sok pinter mbah-mbah ya. kita itu sudah ngajarin kepada kita ojo, rumongso, iso ning, isola la, bisalah, rumongso si iso rumongso, ning ojo rumongso, iso sebagian kita itu merasa pede mentang-mentang ya, sudah ngaji sekian tahun, bermajlis di majelis para tidak sekian lamanya, sudah sekian kitab yang dibacanya, seolah-olah dia menjadi seorang ulama. Ya, seorang ulama. Sehingga apa ketika terjadi fitnah, terjadi isu, terjadi apa namanya persoalan, dia muncul. Ya, untuk memberikan solusi, tidak konsultasi dengan para ulama, konsultasi dengan para asatidz menuntut ilmu menuntut ilmu tiada hati yang ketiga yang keempat jaga lisan jaga tulisan jaga lisan jaga tu, tulisan ya ini penting untuk zaman kita sekarang ini maka dari itu tadi kuatkan iman ya kuatkan iman Rasulullah sudah menyatakan maka hayyuminu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan aw tanda keimanan kita saat kita bisa menjaga lisan kita lisan hanya kita gunakan untuk sesuatu kebaikan selain itu diam selain itu di, diam sudah oh, ojo sok keminter jangan sok tahu menengok mangso mata najah barang siapa yang diam pasti dia akan selamat diam dari sesuatu yang tidak dia ketahui ya tapi kalau kita tahu, kita yakin dengan ilmu kita Sementara nggak ada orang yang mau menjawabnya, jawab Tulis komentar, kalau nggak ada yang mau komentar Itu termasuk ingkar, mungkar Amar ma'ruf nahimu mungkar Tapi kalau sudah ada yang menjawab, sudah ada yang menyampaikan, sudah kita mendiam. diam Man somata, najah Barang siapa yang diam, maka dia akan selamat Ya, Cukupkan untuk sesuatu hal yang penting maka dari itu dalam hadis Ibnu Amir radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah man najah wahai Rasulullah apa kunci keselamatan Rasulullah memberikan tiga dan bisa kita praktikkan di zaman fitnah yang pertama amsik 'alaika lisanah yang kedua waliyasa kabaituk dan yang ketiga waqi 'ala khati'atik kunci keselamatan khususnya di zaman fitnah seperti sekarang satu angsik alaih sana jaga mulutmu jaga omonganmu kalau sekarang jaga komentarmu jaga tanggapanmu jaga tulisanmu untuk selamat orang dicaci, dimaki, dibully, difitnah, dihujat selain dari ucapan, dari tulisan di media sosial maka ber sikap bijaklah ketika kita berinteraksi dengan media sosial. Ini orang ngerti ya wis. Mending meneng cep, enak. Selamat. Orang yang diam itu selamat sudah. Kecuali diam dari kemungkaran. Diam dari kebatilan, ya. Yang kedua, waliyasaka itu Tetap tinggal di rumah. Ojo metu-metu dan ini yang disampaikan oleh para sahabat r.a.w. saat terjadinya fitnah mereka itu ketika terjadi fitnah, perang diantara para sahabat, pertikaian diantara para sahabat r.a.w. banyak diantara mereka yang masuk ke rumah mereka, menutup pintu mereka rapat-rapat yang -rapat. saya ditutup, jendelanya tutup, pintu ditutup hp ini on terus, Ya, berdua ini saya ingin HP ini on, terus itu termasuk kalau sekarang, tutup HP nah, ini orang ya? ini orang itu kalau semakin banyak grup umat, cobor kayak ini kayak gini akhirnya apa? orang kerja, kagam ibu-ibu orang masak orang saisa bau, bau Hanayorati Dula, bergobong On terus mengikuti perkembangan di grup WA Ya Allah Entek nang HP Waliasaka baituk. ya Tinggal di rumah Yang ketiga ala Tangisi kesalahan-kesalahan Fokus untuk memperbaiki diri Fokus bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insya Allah selamat Insya Allah sel selamat <tuh> Jadi jaga lisan, jaga li, lisan Dengarkan kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini pesan untuk diri saya pribadi terus terang saja. Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan pesan yang sangat indah sekali. Diriatkan oleh Alimahul al Bukhari, Rahimahullah. Kitabnya ada berbofrot. Hadisnya Sahih, riwayatnya Sahih. Ini bukan hadis Nabi tapi ucapan Ali radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ini pas untuk zaman kita sekarang La takunu ujulan. <tuh> Madza yi'a budhuran. <tuh> Fa inna min waraikum bala'an mubarrihan. <tuh> Aw buqlihan wa umuran mutamahilatan ruduhan. Beliau memberikan tiga pesan kepada kita. Latakunu ujulan, janganlah kalian menjadi orang yang tergesa-gesa dalam mensikapi segala persoalan yang ada. KWDWI kadang, ini kadang, nggak selalu kadang, ini kadang yuk, sering. ya sering. Entuk informasi, entuk tulisan di grup padahal AED urung sempat moco langsung share ya enggak? itu tergesa-gesa padahal durung tentu yang kita terima itu benar adanya siji kebenaran informasi harus dicek kembali yang kedua mungkin momennya enggak pas memang betul itu isinya nasehat ucapan para tidak atau kutipan dari ceramah kan gitu kan kajian tapi momennya enggak pas ketika ngirim timbul masalah, itu yang menjadi persoalan sekarang ini tergesa-gesa mensikapi masalah, menyebarkan informasi, menanggapi masalah kita itu terkadang sekarang ini mendapatkan informasi itu sepotong-sepotong dan informasi itu sampai kepada kita tergantung persepsi, pandangan, cara pandang orang yang mengirimkan dan menulis maka diteliti dulu tak sabun. Ya, tetap, tetap, buti cek terlebih dahulu kebenarannya satu. Yang kedua, pas tidaknya untuk mengirimkan, ini kira-kira nasihat hoyong ini, pas orang yo, ngerti nang grupnya nge wong sing ngening ini, malah di, semua jadi kirim ke, yuk jadi geger, jadi mah masalah ini lo fitnah itu lo, kayak gini karena kita sikapnya tergesa-gesa. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada Khobab Idul Adha, radhiyallahu anhu Beliau bercerita, shakaw na ilah Rasulillah Alaihi Wasallam, burdatan lahu Ka'bah. Kami pernah curhat kepada Rasulullah SAW tentang fitnah yang kami alami, fitnah agama. Mereka disiksa, mereka diancam, diintimidasi oleh orang-orang kafir kures. Kami curhat kepada Rasulullah SAW saat beliau sedang tidur, tiduran enak-enak. Ya, dengan berbantalkan burdah pakaian, ya, pakaian baju kurung beliau di dekat Ka'bah kami berkata kepada beliau wassalam, ala tas tansirulana ala taduulana ya Rasulullah tidakkah engkau itu berdoa kepada Allah minta tolong kepada Allah minta bantuan kepada Allah mohon kepada Allah agar menurunkan pertolongan kepada kita Nabi SAW bukannya mendoakan mereka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi beliau malah memberikan cerita kepada para sahabat yang ada yang waktu itu curhat kepadanya he ketahuilah ada orang innahu mangkana qablakum rajulun fayuhfaru lahu fayudfil ardi hadaslah seorang di antara orang-orang terdahulu kala sebelum kalian mereka ketika memegang agama mereka Ketika mempertahankan akidah mereka sampai disiksa, mereka ditanam setengah badan, lalu dipotong tubuhnya terbelah menjadi dua dan itu semua famadzalika yasuddu anhu andinihi. Dan itu semua tidak menghalangi mereka untuk berpegang teguh dengan agamanya. Kemudian Rasulullah sallallahu memberikan kabar gembira. Sesungguhnya wallahi layutim man hadzal amru Agama ini akan Allah sempurnakan, agama ini akan menang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. min sampai jalanan akan aman. Seseorang tidak takut dari para penyamun, para perangkop, kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan apa? Komentar walakin kalian tergesa-gesa. Tapi itu sifat manusia kok. Holecol, insan umit ajal, sifat dasar manusia itu memang tergesa-gesa, tapi kita harus mengurangi hal yang seperti ini. Cek terlebih dahulu, jangan tergesa-gesa, mensikapi, menanggapi, mengomentari, mem memposting, mengeset, menyebarkan sesuatu yang belum kita cek terlebih dahulu kebenarannya dan belum kita pikirkan ter terlebih dahulu akibatnya, dan ini kita itu kurang satu fikir kurang satu fikih dan ini sering diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala kitabnya yaitu apa fikhul ma'alat fikhul ma'alat yaitu satu fikih yang membahas tentang pikiran jauh ke depan akibat dari sebuah perbuatan karena apa tidak semua kebaikan itu harus diucapkan tidak semua kebenaran itu harus disampaikan saat itu oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu taala pernah menyampaikan apa? Aku punya dua wadah, wadah ilmu dari Nabi Sallallahu Satu wadah sudah aku sampaikan kepada kalian, dan yang satu wadah ini kalau saya sampaikan kepada kalian akan banyak leher yang terpotong, akan banyak pertumbuhan darah. Beliau tidak menyampaikan saat itu karena saat itu saat fitnah, saat terjadinya fitnah huru hara di antara para sahabat kalau seandainya hadis-hadis itu disampaikan oleh Abu Hurairah pada waktu itu akan banyak pertumpahan darah, beliau tunda tapi itu akhirnya beliau sampaikan pada waktunya, sehingga sampai kepada kita para ulama mengatakan apa? satu wadah inilah hadis-hadis tentang fitnah dan ini juga manhaj Rasulullah SAW saat beliau boncengin muad boncengin siapa? muad Rasulullah bertanya kepada Mu'ad Ya Mu'ad, atadri mahaqqullahi alal ibad wa mahaqqul ibad ala Allah Wahai Mu'ad kamu tahu gak hak Allah atas hamba-hambanya? Dan hak hamba-hambanya atas Allah Mu'ad Allah wa Rasulullah Allah dan rasul yang tahu Kemudian dikasih tahu Hak Allah atas hamba-hambanya begini Hak hamba-hamba atas Allah seperti ini Lalu Mu'ad saking senang yang mendapatkan informasi seperti itu Minta izin kepada Nabi wasallam boleh nggak saya sampaikan hadis ini kepada orang-orang? Apa kata Nabi? Lah nggak boleh. Pada ilmu tentang tauhid, tentang akidah Tapi jangan disampaikan dulu. Fayat takilu. Nanti mereka akan bertawakul, nendelke hadis ini dan mereka lupa untuk beramal. Jadi setiap hal itu ada waktunya. Jangan tergesa-gesa. Nunggu waktunya bertahap. Allah Subhanahu Wa Taala saja menurunkan ayat haramnya Homer minuman keras haramnya riba itu bertahap kok awd pingin mak tes tes tes tes fitnah pasti terjadi jangan tergesa-gesa dalam masalah fitnah satu yang kedua kata beliau mazai'a dari kata Lamidya ya tergesa-gesa yang kedua menjadi sumber informasi cepat-cepat menyebarkan mazai'a ada informasi datang, sebar ada informasi masuk, sampaikan mazayek itu dikata iza, iza itu radio radio itu menyampaikan langsung kan sekarang saya ngomong, langsung terdengar tanpa ada cek terlebih dahulu, tanpa ada sensor terlebih dahulu nggak ada editan kan gitu kan beda kalau yang, apa namanya rekaman, itu beda mazayek itu artinya menyampaikan langsung dan ini perlu dikurangi. Nabi salah bersabda, "Kafabil Cukuplah seseorang dikatakan pendusta. Cukuplah seseorang dikatakan pendosa. Anyu haddi Apabila dia menyampaikan segala apa yang dia dengar. Nah, orang sana ngomongnya mau oh, ember, ya ember, ya ember. Pokoknya kalau ada, cuma sampaikan." yang ketiga, buhuran jangan pernah menjadi provokator dalam fitnah sumber fitnah bis adem-adem, ayam-ayam he ngebong ber ngirim artikel nah ini kadang sebagian orang menjadi sumber fitnah bis adem-adem, penak-penak dakwah di satu tempat eh, datang orang ini satu ini letakkan bahan peledak pencet tombol jeda sudah rusak sudah citra dakwah sunnah di tempat tersebut jangan menjadi provokator fitnah ya. ini semuanya, yaitu tadi karena tidak bisa menjaga lisan, tulisan, komentar maka jaga lisan sekarang ini sudah satu hal yang lazim whistle ya. kalau kita nggak tahu kalaupun kita tahu tapi sudah ada yang ngasih tahu kalaupun ya kita tahu tapi buka, belum waktu tahan dulu tahan du dulu kapan? konfirmasi konsultasi bertanya kepada ahli kiro-kiro anaknya -kiro ini PY Musyawarah. minta petunjuk minta nasihat kepada orang-orang yang sudah berpengalaman Orang-orang yang sudah lama Berkecimpung dalam bidang dakwah Ini yang kadang terjadi di beberapa tempat seperti itu Sifat tergesa-gesa Pingindang duwe Yayasan dewe, sekolah dewe Masjid dewe, tempat kajian dewe Tergesa-gesa Kemudian tadi kurang hati-hati dalam menyampaikan informasi Kadang juga tadi menjadi sumber provokasi. Ini eh, jangan ini nasihat penting dari Alif bin Abi Thalib Kemudian nomor 5